Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ita Valentina, de guruku Gamer Belajar nge game, belajar Hari ini kita akan melanjutkan episode uh, detektif-detektifin kita di Ghost Case by Dark Dome dan kami ucapkan terima kasih yang paling banyak atas uh, Dark Dome ya yang kemarin sempat DM-DM dan uh, bilang kalau mereka bakal semangat untuk bikin game-game yang puzzle-nya seperti ini dan semakin menarik di setiap episodenya eh di setiap apa oh, yuk, kayak seriesnya kayak ngonolnya episode kan uh, kayak gini-gini namanya episode tapi like series itu ya kayak satu game point itu namanya series nah. dan tanpa berlama-lama lagi kalau kalian baru datang langsung aja subscribe dan like dan tonton video-video kita yang lama siapa tahu kalian bisa nemu game <tuh> <tuh> siapa tahu kalian bisa nemu game yang klik sama diri kalian Oke, okay, let's begin Oh, Darkdomes I love you much Saya so, tak pakai headphone uh, Ketika audio ini nyala Aku langsung ya, Aku ingin segera memainkan ini kawan Oke, okay, kita langsung continue aja Press circle to start Apakah hari ini kita bisa menemukan pelaku dari apa yo? Setidaknya menyebabkan kematian Mbak ngono nono. Soalnya kemarin pas besti besti ini ditanya, koyok semuanya dekat dan secara emosional itu punya koyok uh, apa yo? Gelang lah atau kalung yang match, lo Jadi masuk sih seorang bestiku tega kayak gini ke bestine. Kamu ya, yang apa kalian-kalian memiliki? Besti, rawatlah! Besti kalian sebaik mungkin, ya. oke okay, lanjut, nah, nah iya, eh, eh, ape, ape, kaget. Saya pak, bentar, uh, kita itu kemarin penyelidikan di mana? Ya, di lokasi kejadian, terus kita nemukan barang bukti yang mengarah ke Anas House sama ke Lian House. Cuman uh, yang mengarahkan kita ke tempat baru itu habisnya dari Lian House kita itu dikasih petunjuk untuk menuju ke kuburan Dimana mungkin TKP sesungguhnya itu terjadi sebelum insiden yang di murder house. aku terlalu banyak cingcang langsung di graveyard. Hmm. Oke. Okay. Kita lagi di graveyard, dan mencari bukti yang mungkin masih bisa untuk uh, Membuat kita tahu ya Nah, bangunan ini kemarin itu sempat di dairi atau kertasnya Mas Liam lah Yang membuat kita kesini makan nih Wow, itu mau mausoleum, itu kayak apa nih dengaran yuk bangunan di tengah-tengah kuburan nih gulere. Ya Allah apa itu putih amat mukanya? Kamu capek, donat yang gopean, Seperti mirip sekali kayak yang digambar. Hmm. Dan sepertinya kita punya sebuah nama, yaitu Frederick Nelson. Yang entah itu siapa, tentunya saya masih belum tahu. Oke, kita lihat apa yang bisa kita temukan di sini. Teka-teki baru, tentunya <laughs> oke. Okay. Enggak apa-apa, kita sisir-sisir dulu. Kita asah kemampuan kognitif kita ya di tempat ini. Alright, oh, oke, okay. tempat lampunya bisa dipakai nanti. Barangkali gelap ya? Oke, okay, ada korek, logis dong. Nyala dong, hah, empty. Empty. Hmm. Waduh, waduh, dikecam sekarang gue rejes. Oh. Oke. Okay. Pattern ya. Aku masih belum tahu untuk apa ini semuanya. Oke, okay, ini udah nggak bisa dibuka. Berarti kita harus mencari kombinasinya, saudara. Yang manakah kombinasi itu? Waduh, eh... Aku tidak tahu ini... Lead, oh, lead a lantern! lah, jadi lanternnya itu untuk efek bayangan yang menyerupai gambar belakangnya oke, okay, i got it i got it ntar ini, wes bener, eh. bener eh. terus iya, terus iya, bener oh oh Oke, okay, oke, okay. kita menemukan dua yang langsung cocok ya. Rasi bintang sama sama Mas yang lagi noting itu. Ha. Nah, berarti iki ini enggak sih. Uh, mentul jiwa Cincin ya, cincin. Single lady. single lady. Ring dengan uh, sebuah cincin dengan Simbol yang aneh. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Apalagi saya, Bapak. <tuh> Kita harus menyelidiki lebih lanjut. Oke. Uh, muncul teka-teki baru ya. Uh, apalah ini? Eh? Hah? <tuh> uh, apa ini tuan? Eh tiba-tiba saving kaget? waduh cari tahu dari mana eh look aduh apa ini ah uh, I have no clue cheers Hey, enggak akan semudah itu, deh Bu Ita. Kim ini tidak akan pernah memberi ampun. Oh. Apa ya? nyamai sih berhubungan sama gambar yang kita lihat sekarang ini deh tapi apa aku tidak mengerti kita coba-coba aja ya karena yang pertama itu mas ini aku lihat ada segitiga di matanya jadi mungkin mata ini eh, ini aku nggak tahu terus eh, tapi ini objeknya empat hmm, ah mama tolong please biarkan aku berpikir sebentar ya mm -mm. aku sempat um, mikir kalau simbol-simbol yang kita temukan di sini itu kayak elemen alam nulor ya yang nggak berhubungan itu cuma hati sama mata tapi aku nggak tahu apakah itu akan uh, ngefek atau gak, itu sih asumsiku aja cuman pingin pingin tak coba pingin tak coba dengan simbol alam tapi uh, kombinasinya tadi tak acak ngono tak tak urutin kemungkinan satu kemungkinan dua kemungkinan tiga ngono oke okay. That work. Ini kemungkinan keempat yang tak coba. Anything? Ah, it doesn't work. dari mana ya? Isungguh nta kita kak isu keluar dari sini. Ayolah, anything Nah, Dardom selalu Tidak pernah mengecewakan Ya, kalau soal puzzle mereka pasti hot Hot Air. Petir Ini api enggak sih? Tanah, udara, zaman dulu, ke ah se di ah, wah oh, berpikir lagi dan asumsiku tidak jadi ternyata. Uh, jadi aku coba muter-muter ya, aku pingin balik ke Police station yang mana kan tadi kita nemu cincin kan ya, itu pingin tak selidikis tidak eh. Frederick Nelson itu siapa? Aduh, aduh, puyeng-puyeng. Oh, iya kan, tak selidiki kan akhirnya Frederick Nelson. Let's see who you are. Hmm. Menarik, aku akan menyimpan informasi ini di komputerku tentang cincinnya. Semoga aku tahu di mana bisa menemukan informasi yang lebih dalam untuk cincin ini? Hmm, di mana ya? Oke kita sudah mulai ura-ura lagi. Ah, guys. Ini eh, ada foto Siap ada nonton iklan kita dulu kita ya. Malpati. tegangnya berkurang. gede. Maklum rek, kimia gratis nang Halo. Oke. Pak. Oke. Okay. Eh. Kok merem-merem bling ngebling ngono lho. Fredrik Nelson lahir 13 April 1859, hidup sampai tanggal 22 November 1904. Uh, penyebab kematian adalah electric chair. Yang mana kayaknya narapidana ya, Gio. Uh, didakwa uh, sebagai pelaku dari tiga pembunuhan yang mengorbankan korbannya mengorbankan korbannya untuk acara ritual uh, sihir hitam yang bernama Syamalu. dia dihukum mati dan dieksekusi di atas kursi listrik ya. dan sebelum dia meninggal karena proses eksekusi itu dia berkata bahwa aku akan kembali bangkit dari kuburku Oke, okay. template penyihir ya. Kata-kata template dari penyihir yang meninggal. Oke, okay, kita dapat lokasi baru, store toko ya. Apakah benar Frederick itu memang kembali hidup dan membunuh? Dan, dan Mia, aku harus tahu lebih tentang ini. Waduh, toko barang-barang food -barang siap, siap, siap, gak siap tapi harus siap. Deh, yeah. Mbak Laya, kayak pernah lihat tapi di mana ya? How oh, I can help you? Uh, ada yang bisa saya banting, Bapak hari ini ya? Yeah. Uh, tell me dah, dah, dah, ini cincin yang sangat tua, dan ini adalah simbol dari syamalu, sekte, sekte samalu. Ya, uh, itu artinya hidup di atas kematian. yang uh, simbol ini ditulis uh, di tanah ketika mereka melaksanakan ritual, dan ini bukan barang. Yang akan mereka tinggalkan untuk ritual enggak? Mereka pasti akan selalu dibawa benda ini untuk pelaksanaan ritual itu. Kata Mbak Laila, "Mbak Laila, hmm, oke, okay. uh, kamu tahu enggak uh, kasus Syamalu ini yang lain?" Tapi ya, loh, Pak, ini tuh famous loh di kota ini. Frederick Nelson, dia udah meninggal beberapa tahun lalu dan dia masih mempraktekkan Syamalu sampai dia ditangkap you know. dan banyak kasus serupa yang terjadi apa ketika menja apa, seseorang menjaga makam dan membuat semua orang panik you know. mereka nggak tahu hubungan dari Frederick Nelson dengan Syamalu tapi Syamalu oh, sama tapi Frederick selalu menggambar simbol tersebut di atas sebuah cincin dan kayaknya he still locked up in the madhouse today lah berarti Dan ambek Mia berpotensi bersama mas Frederick Nelson dong, kayak The arwahnya kan aku bingung rek tuh kan benar di poci ini pocong banci ah sese keringkingan. oke okay, kita lanjutkan uh, kemarin pagi Lenny auris dinyatakan dimasukkan ke asilum atau rumah sakit jiwa dia bekerja sebagai penjaga makam ketika malam dan dia itu kaget kalau dia itu bisa jadi seorang saksi yang mengalami traumatik event ketika dia bertugas dan kejadian Mia atau Dan itu terjadi 5 tahun setelah ditemukan Lenny Auris, oh gak reiki sorry tidak nyambung sama Mia dan Dan, belum ini kayak kejadian lampau lah Leni Auris memperlihatkan sebuah simbol untuk berkomunikasi. Koyok Leni Auris itu benar-benar nggak bisa ngomong ngono lho, rek. Sudah tidak tidak bisa berbicara dengan baik nono Karena kondisi kejiwaannya, Terus dia nggambar ini simbol ini ngonelure. Dan Leni Auris mengucapkan simbol syamalu syamalu koyok. <tuk> so, no, no, no, no. Mungkin kayak kayak gitu yang gak jelas, kayak gitu berulang kali kepada petugas rumah sakit jiwa. Oke, okay. oh. so komite itu apa ya? Komite to the madhouse. It will be good to see him. Kayak kita harus ketemu Lenny Aures. Oke, okay. kita ke mental hospital ya. Habis ini uh, ritualnya itu saya cari Mbak Pusenpala eh uh, Ritualnya itu terdiri dari pengorbanan tujuh jiwa manusia yang akan dibakar di api keabadian Pertama-pertama, kita harus ambil tiga orang dulu. Kemudian uh, pemimpin upacara, pemimpin upacara siap, kre, uh, harus mengorbankan dirinya, and make sure someone open his grave. Dan para pengikutnya nanti bisa buka makam. Apa ini? Ya, mending hidup aja, nggak usah prosesi buka makam. Dan remaining uh, empat pengorbanan yeah. yang lainnya. Ikulah mengerikannya, dunia sekte. Sejenis penghabis setan, paling ya Oke Bisakah Syamalu Dibatalin Di tengah-tengah perjalanan Sebenarnya bisa Ada alat namanya Syamalu Boneka Jika pemimpin ritual Ingin untuk tidak jadi Ngapain dia Tidak jadi Iya Kan, kayak gimana gitu, pemimpin upacara, pemimpin ritual tiba-tiba Ah, saudara-saudara yang sudah berkumpul di sini, satu RT, satu RW, kita tidak jadi ritual ya? Iya, ya barangkali ada orang lain yang mungkin ragu dengan ritual ini, ingin membatalkan hmm, Positif thinking aja Tapi bonekanya itu harus uh, menjadi kepemilikan seseorang yang melakukan ritual itu. Hah, saya tidak paham, Mbak Layla dan saya tidak ingin paham. Syamalu malu ya. Cukup di sini saja saya sudah merinding. Nah, wujud bonekanya begini, bisa kalian lihat. Nah, saya punya satu nih pak. Kalau pen-pingin gitu. ya. Yeah, jadi souvenir ya. Ya udah deh. Kita ke mental hospital untuk cari levi Aunir, Siapa lah itu namanya? Lenny aufir levi Aunir, Au-ah uh, There have only been two martyrs in this town Iya, yeah, setelah jangka waktu 20 tahun Korbannya dua, Mia dan Ten. Ini serem sih koyo. Jadi itu ngono loh. Itu serem Frederick came back. Iya. Yeah. He must be looking. Dia pasti cari dua korban terakhir untuk complete the all ritual. Hah, aku harus menghentikannya. Iya yeah, Pak harus Pak. Perasaan saya buruk soalnya. Ali Shongtra. Oke, selamat pagi Pak. Uh, ada yang bisa saya bantu? Uh, nama saya Ren Larsen, saya detektif swasta. Saya cari informasi tentang Pak Lenny Auris. Kayaknya dia dirawat di sini, ya, Mbak? Ya, oh iya, Pak, uh, Anda butuh apa ya? Eh, kayaknya kalau di kehidupan nyata itu, kagak ada yang petugas ramah ini. Biasanya, kayak maaf, Bapak saya tidak bisa membuka. Uh klien saya kepada siapapun yang mungkin bukan keluarganya eh, kalau dinyata begitu ya udah namanya game ya game ya oke okay. <tuk> iya bapak anda butuh apa butuh apa ya kita ya <tuk> udah berapa lama pak leni itu ada di sini kayaknya udah 20 tahun wah sehat walafiat berarti uh -uh. Uh. hmm sama ya, sama hari uh, Si cowok Boys, boys sih kisah ya Went to the cemetery uh, Pak Lenny tuh kenapa mbak uh -uh. Ih, Dia tuh kayak jadi saksi Untuk sesuatu hal yang sangat mengerikan pak Sampai bikin shock Terus uh, dia itu Mencoba untuk berbicara Dengan menggambar tapi kami tuh gak tau maksud simbol yang dia gambar-gambarin terus setiap hari itu maksudnya apa okay. uh, Apakah dia uh, coba untuk ngomong hal lain ke kalian selain selain simbol tersebut uh, Iya sebenarnya tapi kita gak, gak ngerti tentang kata-kata lain yang dia gambar Kita gak ngerti atau kita pun udah nyari sesuatu yang berhubungan Sama simbol-simbol itu Tapi gak nemuin info pak Kita kurang bang data Oke okay. Boleh saya bertemu dan ngobrol Mungkin sama dia Pak Dia tuh gak ngomong loh pak Dan dia mengatakan Satu hal yang sama tapi kalau kamu kalau Anda tetap ingin ketemu sama Pak Leni, ya udah ayo, you sure let's go. Ini Pak kamarnya. Pak Leni, Speedy. Heeh, uh -uh. Pak Leni. Hah, apa ini? Duh. Pak Leni, ya rambutnya sudah memutih kawan. Uh. Pada akhirnya akan ada api Tapi pertama-tama kamu akan melihat laut uh. oh. Apakah kalian berpikir apa yang aku pikirkan? Kalimat pertama Fire The cemetery simbol api, air, uh, bulan, uh, angin ya. Oke, kita bisa pakai itu tadi. Eh, catat nggak yo? <laughs> catat, nih. Oke. Nanti ya pak ya. Oh. Oh ya lo, ini harus dicatat saudara. kembali ke cemetery. Oh, lihat di sini graveyardnya. Oh, Miller, eh hey, Miller, ku sopo. It's from police station. Halo, polisi. Oh, no. Lian dan Lian, Lian dan anak hilang. Ada bukti bahwa seseorang menerobos rumah mereka. Wah kajah. makan kawat iki kawat. Hah, kayaknya itu adalah Frederick. Saya harus mau yang hentikannya secepat mungkin. Oh, oh, oke kita tahu beberapa hal ya. Ternyata nemuinnya di mental hospital dong. Oke, fire saudara. Uh, air. Ayo dong cepet itu teman-teman sedang ada penculikan itu kita tidak bisa santui di sini Mun dan Hurricane Hurricane Hurricane Ayo something please Hurricane Eh Hai kawan aku sudah melakukan ini dengan jangan lama. Sudah. Sudah. Sudah, sudah. Fire Si pun mm. Iki aku bingung iki Ini iki iki apa satu ya. Ha. Huh. ah. Uh, anu anu ke eh uh, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. police station. Ah ini kalau kalian pengen baca tentang artikel syamalu ya bisa bisa baca di sini ya bisa baca di sini bacaan Dewi pausen ya saya lagi gopu ini uh, klien saya mau diculik ini. Oke, kita coba dengan uh, Berbeda ya Itu tadi memang kata-katanya urut begitu Tapi uh, setelah saya telah A, Urutannya Bisa lebih urut lagi lewat bacaan lengkap iya. Uh, pertama itu Si Si Moon uh, Yuriken Urekin, fire, eh, fire, fire, sih, kita coba ikimun. but first you will see the sea Empat Fire ya Oke okay. In the end There will be a fire But first You will see the sea Coba Itu tidak nomor tiga The moon Will up up first Moon Sea berarti yuriken nomor dua kita coba aja ini Me menggila bersama ini iya fire moon itu satu air kalau ini nggak bisa aku nyeraiurek mungkin kita terusin di next video aku nah. ya allah aku satu jam ya allah Si itu nomor tiga, Yuri ken nomor dua. Ah. <laughs> isu ya Allah ya Allah soalnya gini tadi itu kalimat first iku ono dua ya muncul di dua tempat but first you can see the sea ambek the moonlight shown up first dan ternyata cara memecahkannya adalah karena ada empat kalimat nih ya antunjukin an nih ada empat kalimat nih yeh itu mereka tidak diacak. Mereka tetap kalimat nomor satu kalimat nomor 2, kalimat nomor 3, kalimat nomor 4. Itu cuman objeknya itu yang diacak. Tadi aku sempat mikir, haruskah kita ngurutin ini? karena ini diacak. Lanjutlah Ah, bodoh lah Sampai 1 jam loh aku 1 jam 2 menit Ah, yaus, lanjut lanjut Nantilah kita ketemu Teka-teki lagi Maybe di next episode ya Oke, okay, are you ready? Here we go Berasa-berasa Igi Pak, Pak Igi Hah, Ini kemana ya? eh, so guys saya mau nge-sharing pengalaman berbeda aku setelah aku pakai sekitar dua minggu. kira-kira jam sekar dong. Tukang, tukang, tukang, tukang, tukang, tukang, tukang, tukang. nah, aku merasa rambut aku sekarang kayak lebat banget bu. oke okay, skip lanjut. pak, pak, pak Ren Larsen. Oke, okay, kita coba sisir objek apa saja yang mungkin bisa kita temukan ya Tapi kita tidak akan menjawab pertanyaan teka-teki ini sekarang Karena saya sudah punya Satu jam saudaraku untuk mencari yang tadi Untuk menelaah empat kalimat yang bahkan tidak teracak sama sekali oh, Ikut bite me Pukul saja sama koral Oke okay. Oke okay, dah Oh. Apalagi ini tuan. Ah, ah perjalanan kita pasti panjang kawan-kawan. dere nek nganggo nyoto puzzle tapi ternyata lek le puzzle le objek rek aku seiso iso tapi lek puzzle le code iku butuh waktu sangat lama untuk aku mengerti rek aduh sabar ya old bone aha yang nah, dicoba bisa nih hewan-hewan lain di sini tuh harus diikuti right? kayak semacam pattern oke okay. oh Waduh, langsung tadi jamur dong Nah, like, mungkin uh, Apa? Objek Kayak gitu Aku sih bisa, rek Tapi, like, kau. Kok ya, eh, lukisannya request bener Tapi, kok not open something? Oke okay lah, oh, okay lah. Kalau begitu, ini serem, sumpah. Apa ini, bos? Waduh, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo kan, lo kan ya, bisa? Iklan Facebook. Ah uh ah. -uh. Eh, bukan, maksudnya, eh uh, ah, aku harus menolong mereka sesudah secepatnya. Waduh, siapa ini ya? Waduh, kan. Ini adalah simbol ritual itu, yang sama. Backward, gambar balik, gambar terbalik dengan charcoal. Ya, ya, ya. Itu itu terbalik. Dari mana saya tahu itu terbalik? Hai ini Pak bangun natu Pak. Eh jangan masalah ya nanti ya. Wah ini kire di. Kita masih punya dua lagi ini aku nggak tahu apa. Pas ya. Oke, okay, kalau kita diem di sini semakin uh, buntulah kita, ya. Jadi, let's thank you yang udah nonton ya. See you next time. You and